Buah kurma disebut-sebut sebagai makanan yang dapat meningkatkan energi setelah seharian berpuasa. Menurut para ahli, manfaat mengkonsumsi kurma diantaranya adalah sebagai sumber energi, menyehatkan pencernaan, mengatasi anemia, mencegah penyakit jantung, sebagai antiinflamasi, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko stroke, melancarkan persalinan, meningkatkan kesehatan otak, mengobati disfungsi seksual, melawan kanker. Menjaga berat badan, menyehatakan tulang, mengontrol gula darah, sobat buah surga yang budiman, kami doakan Anda tetap sehat dan bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Salam dari kami, Tim Buah Surga Channel.